Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat, Lesti Lovers, Belovers, serta Lesti Lovers dimanapun anda berada Selamat pagi, selamat datang dan berjumpa kembali sahabat bersama Bang Mimin di channel Youtube Diva TV Yang akan terus menginformasikan kabar terbaru, kabar baik dan kabar bahagia seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar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 teman santai pagi kalian saat ini Bongbin akan menyuguhkan kabar-kabar spesial Kita awali dengan kabar yang sangat membahagiakan sekali Di ya Di vlognya Lestler Entertainment Sungguh membuat kita baper dan sangat happy banget Melihat keromantisan, kekiutan yang selalu diperlihatkan Oleh Lesti, dan Rizky Bilar Semoga bahagia selalu ya untuk Lesti Billar Dan kita juga sebagai fans sejati Semoga selalu sehat, bahagia, dan tetap kompak mendukung karya-karya terbaik dari idola kita pun bersama dari bos oleh akun sabar.inanskoleslar Disimak di kalimat caption yang dituliskan Assalamualaikum, Bismillah Semoga hari ini banyak doa baik yang dikabulkan Banyak sedih berubah jadi bahagia banyak sakit yang terobati, banyak dosa yang terampuni, banyak marah yang mereda serta banyak rezeki yang datang bertubi-tubi, amin Masya Allah banget ya, kita aminkan doa baik, semoga kita semua selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Di postingan ini pun tentu banyak sekali tanggapan dan dibajar respon oleh para sahabat Ya, ini dari akun Salsia 103 mengatakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Amin, Ya Allah, Ya robbal Alamin tuh Kita aminkan doa baik Semoga terkabul dan diijabah oleh Allah Kemudian para sahabat, kita simak juga Ini ada vitamin tengah malam ya apabila rutinitas di hari Senin malam Selasa Main sepak bola plus gajian dan di momen ini pun, persahabatan Papa Bilar antusias dan paling semangat banget, ya, kalau sudah bercerita. Apalagi, Papa Bilar menceritakan keseruannya bersama Habib Usman di kota Paris saat menyaksikan secara langsung pertandingan Liverpool dan Real Madrid. Masya Allah, ekspresinya ini sungguh membahagiakan, ya, saking semangatnya Papa Bilar bercerita di depan orang banyak nih saat kajian luar biasa Masya Allah bilar semoga sehat selalu dan selalu menjadi orang baik serta selalu menjadi inspirasi contoh baik untuk banyak orang dan selanjutnya persahabat disimak juga di unggahan l2w.id ini suatu kebanggaan yang kita dapatkan persahabatnya dari fanbase yang luar biasa kita simak di kalimat caption yang dituliskan di postingan ini Selamat sore, sedikit untuk mengingat satu tahun yang lalu Masya Allah, Lesla Lovers World Atau dikenal sebagai L2W dipercaya untuk bergabung dalam platform besar Yaitu a for Humanity Alhamdulillah, beberapa program-program Lesla Lovers dengan aktor for Humanity Telah berjalan dengan lancar Masya Allah kekompakan Lesla Lovers dalam kepeduliannya sangat luar biasa Dan semoga kita semua tetap menjadi orang yang bermanfaat untuk semuanya Amin Ini kebanggaan banget ya L2W selalu bergabung, selalu berkolaborasi dengan platform-platform yang sangat luar biasa Semoga tetap konsisten Menjadi fanbase. Yang sangat tentunya dikagumi oleh fanbase lain Dan selalu menjadi contoh untuk fanbase lain juga Kita bangga menjadi bagian Lesnar Lovers Kemudian juga para sahabat disimak di unggahan Indosiar Indosiar semalam memposting Sebuah postingan ada deretan artis dangdut nih para sahabat Salah satunya adalah idola kesayangan Bunda Lesti Kejora Dan ada sebuah pertanyaan Pilih teman da yang mau diajak nonton Asmara Dua Dunia. Tuh, kira-kira <tuh> pilih teman siapa nih? Warga Konohama sudah tahu jawabannya. Pasti Bunda Lesti persahabat ya. Kalau wajib ajakin teman buat nonton Asmara Dua Dunia, teman da akademis siapa yang akan kamu ajak? Ya, pasti Bunda Lesti lah, karena Bunda Lesti itu selalu menjadi penyemangat menjadi kebahagiaan untuk warga Konoha Masya Allah, semoga dukungan semakin banyak support juga semakin banyak dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kita selanjutnya, para sahabat disimbang juga diunggah di IGS yang memakan jiwa semalam, wow perayaan ulang tahunnya sungguh tentunya membahagiakan sekali ya. Alhamdulillah Happy birthday Aninnya Abang L Semoga sehat selalu Dan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Masya Allah Kemudian bersahabat ya kita mampir ke postingannya Bunda Lesti kemarin Yang mengunggah foto genggam tangan tuh Ini tangan dari Mama Kejora dan Bunda Lesti Tentu kita juga dibuat terharu banget ya Dengan kalimat caption yang dituliskan oleh Bunda Lesti Kejora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 Di postingan ini pun banyak sekali dibanjiri komentar hingga respon nih bersahabat ya Salah satunya ada Mama Iis yang ikut menanggapi Selamat ulang tahun buat Mama Kejora Ya dek barokallah fi umri kata Mama Iis Masya Allah mudah-mudahan doa baiknya dikabulkan nih persahabat. Selain itu ada Wanda Wandahara juga Mengatakan happy birthday Mama Kejora all the best Wow Masya Allah banget ya kak Wanda. Semoga doa baiknya dikabulkan